Hai hai hai Menggunakan transportasi udara atau pesawat saat melakukan perjalanan jarak jauh adalah suatu pengalaman yang menyenangkan Apabila dilihat dari penggunaan pesawatnya, pesawat terbang sendiri terbagi ke dalam beberapa kategori Yang dibedakan berdasarkan pada jenisnya, terdapat pesawat penumpang, pesawat kargo atau pesawat angkut, pesawat militer, hingga pesawat eksperimental untuk percobaan Ya, untuk melakukan perjalanan udara dengan jarak yang jauh, umumnya kita akan menggunakan pesawat penumpang. Pesawat inilah yang akan membantu kita untuk dapat menikmati perjalanan jauh hingga menempuh ribuan kilometer hanya dalam hitungan jam. Nah sob, untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam melakukan penerbangan jumlah besar, terdapat beberapa pesawat penumpang yang berbadan besar. Pesawat-pesawat ini umumnya dibuat oleh perusahaan pesawat terbesar di dunia, yakni Airbus Eropa dan Boeing. Kedua perusahaan ini memiliki pesawat berbadan besar yang dapat menampung ratusan penumpang. Bahkan ada beberapa di antaranya masuk ke dalam daftar pesawat terbesar di dunia. Di zaman yang serba modern ini, banyak pesawat yang mempunyai badan besar. Tapi tidak semua pesawat-pesawat berbadan besar tersebut bisa dikatakan pesawat dengan jumlah penumpang terbanyak. Salah satu yang menarik dari pesawat jumbo adalah kemampuan mesinnya. Selain itu, kategori pesawat besar di sini adalah pesawat dengan jumlah penumpang hingga ratusan orang dalam sekali penerbangan. Penasaran seperti apa? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Airbus a 380 Ya, pesawat terbesar di dunia. Yang pertama adalah Airbus a 380 yang merupakan buatan Perancis dan diperkenalkan untuk pertama kali pada tahun 2007 silam. Pesawat ini memiliki kapasitas maksimum sebanyak 853 penumpang dalam satu kali penerbangan. Namun umumnya, pesawat ini hanya terdiri dari 545 tempat duduk yang terbagi dalam empat jenis kelas, yakni first class, bisnis, ekonomi premium, dan ekonomi. Pesawat ini juga termasuk dalam super jumbo jet dengan panjang keseluruhan 72,7 meter, tinggi badan pesawat 24,1 meter, dan lebar sayap 79,8 meter. Namun, sayangnya pesawat tipe ini sudah tidak lagi diproduksi sejak tahun 2021 lalu. Meski begitu, sejumlah maskapai dunia masih menggunakan pesawat ini, seperti Singapore Airlines, British Airways, dan Emirates. Boeing 747-400 Pesawat yang diperkenalkan untuk pertama kali pada tahun 1989 ini memiliki kapasitas maksimum sebanyak 660 penumpang. Pesawat ini memiliki panjang 70,66 meter, tinggi 19,40 meter, dan lebar sayap 64,44 meter. Saat ini, pesawat jenis Boeing 747-400 ini lebih sering digunakan untuk mengangkut barang atau kargo. Tetapi, masih ada beberapa maskapai yang menggunakan pesawat jenis ini untuk penumpang, seperti Aisana Airlines dan Lufthansa. Boeing 747-8 Ya, pesawat jenis Boeing 747-8 adalah varian pesawat terbesar dari jenis 747. Pesawat ini diperkenalkan pertama kali sebagai pesawat penumpang pada 2012 lalu. Boeing 747-8 sendiri mampu membawa penumpang dengan jumlah maksimum sebanyak 605 orang. Hingga saat ini masih banyak maskapai penerbangan yang menggunakan pesawat ini untuk membawa penumpang, seperti Air China, Korean Air, dan Lufthansa. Pesawat ini sendiri memiliki panjang 76,3 meter, tinggi pesawat 19,4 meter, dan lebar sayap 68,4 meter. Boeing 77300 er ir Pesawat jenis Boeing 77300 er ir pertama kali diperkenalkan pada April 2004 lalu. Salah satu pesawat terbesar di dunia ini memiliki kapasitas maksimum sebanyak 550 penumpang, yang terbagi dalam dua kelas, yakni kelas bisnis dan kelas ekonomi. Pesawat ini memiliki panjang 73,9 meter, tinggi 18,5 meter, dan lebar sayap 64,75 meter. Hingga saat ini, masih banyak maskapai penerbangan yang menggunakan pesawat jenis ini untuk mengangkut penumpang, seperti Singapore Airlines, dan United Airlines Antonov An-225 Mriah Pada bagian besar metrik, alat transportasi udara ini merupakan sebuah pesawat terbesar dan terpanjang di dunia Biro desain Antonov Ukraina hanya memproduksi satu unit dari monster ini Pesawat ini memegang gelar dari kedua pesawat terberat yang pernah dibuat dengan mengusung mesin 6 buah, pesawat ini masih menjadi yang terpanjang Pesawat ini mempunyai bobot lepas landas maksimal 710 ton Dan ini juga memegang rekor untuk total muatan terbesar, sekitar 254 ton Selain itu, pesawat ini juga mempunyai lebar terpanjang dari setiap pesawat terbang yang ada saat ini Yaitu 88,4 meter Airbus a 340 Ya, pesawat terbesar di dunia yang terakhir adalah Airbus a 340 yang merupakan varian terbesar dari seri A340. Pesawat jenis ini memiliki kapasitas tempat duduk maksimum sebanyak 475 penumpang yang terbagi dalam tiga kelas yaitu First Class, bisnis dan Ekonomi. Maskapai yang saat ini masih menggunakan pesawat model ini adalah Lufthansa, Dan pesawat ini memiliki panjang 75,36 meter, tinggi 17,93 meter, dan lebar sayapnya 63,45 meter. Nah sob, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.